serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Leslar tentunya Bagi kalian yang sudah men channel ini, Bang Mindo akan selalu yang untuk kalian semua semoga selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Baiklah persahabat, seluruh dimanapun anda berada Sebelum ke kabar terbaru hari ini kita lihat ke fashionnya Bunda Lesti dulu nih persahabat ya Perhatikan deh tas Lesti persahabat Yang dipakai saat kondangan kemarin Itu merek Channel Wow, harganya aja fantastis persahabat Warna hitam dibanderol seharga Rp 151.911.662 Wow Harganya 150 jutaan untuk harga tas Bunda Lesti yang diteng-teng tuh saat kundangan kemarin ini ya, Masya Allah banget. Berkas lalu, barokah selalu untuk rezeki idola kesayangan kita, Masya Allah. Kemudian, persahabat, kabar terbaru hari ini kita dapatkan. Wow, akhirnya muncul juga nih Baby Gozel dan Baby El. Kapal yang paling ditunggu oleh warga hari persahabat ya. Akhirnya, dua keluarga ini berkumpul. Sudah pada setuju nih persahabat ya dan sudah ada restu, masya Allah tinggal nunggu undangan online lagi nih persahabat ya untuk warga Kono semuanya, masya Allah terlihat ya Bibi Gozel dan Bibi El sudah muncul. Ini vitamin bahagia banget tuh yang kita dapatkan hari ini luar biasa. Komentar pun banyak persahabat jadi ya, berikan hingga komentar yang sangat luar biasa dari Lesson Lovers Kita simak persahabat dari akun Instagram. Karti Zaka 2 mengatakan, Masya Allah, kawal sampai halal berlaku lagi, woi katanya tuh ya. <gifat> Ini ngakak banget tersahabat. Kawal sampai halal katanya berlaku kembali nih untuk Baby Guzel dan Baby L. Hingga komentar juga bersahabat ya, diberikan dari Ida Aja 4 jawaban. Iya nih katanya tuh semangat terus tuh keluarga Konohaya selalu mendoakan, selalu mensupport yang terbaik. Untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat komentar dari akun Anggun.dara Mengatakan Ya ampun mantu kita guys cantiknya Ayang Fatih ketemu Guzel si cantik Katanya itu luar biasa nih Warga Konoha sudah setuju banget Apalagi dua keluarga Brothers restu persahabat ya Sudah berkumpul hari ini di Bandung Masya Allah Kemudian juga persahabat di Simba ini ada momen nih, Bibi Gozel digendong oleh Papa Bilar Wow, Papa Bilar ini lagi gendong calon mantu <laughs> Emang terlihat sangat cantik banget ya, Bibi Gozel Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha Dan Bibi El pun menjadi anak yang soleh, amin Dan berikutnya kita mampir ke unggahan terbarunya Bang Boril Bang Boril sedang duduk nih, bersahabat ya Sedang duduk santai Masya Allah banget ya, keren banget Bang Boril Semoga selalu sehat juga Bang Boril ini adalah orang yang selalu setia kepada Leslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah santai sejenak Masya Allah banget ya, sehat selalu untuk Bang Boril Semoga selalu bahagia, tim juga selalu sehat dan kompak terus ya untuk mendukung Kejutan-kejutan pastinya akan selalu diberikan dari tim Leslar Entertainment Berikutnya persahabat. disimak juga ke fashionnya Abang El kali ini persahabat ya kita intip outfit yang dipakai oleh Abang L perhatikan ini merek Gucci ya dibanderol seharga Rp rupiah. wow ini juga bukan kaleng-kaleng nih harga baju yang dipakai oleh Abang Fatih Masya Allah banget ya outfit yang selalu dipakai itu adalah branded semua kita doakan semoga lancar terus rezekinya dan mudah-mudahan ya rezeki idola kesaikan kita, Lesti dan Bella ini juga nular ke kita semuanya. Amin. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya.